Yeay! Hahaha! Hahaha! main HPnya! Udah lewat dari 10 menit nih! Sure Hah? Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. nah gitu dong <laughs> Ra, Gantian dong Tadi janjinya satu video Kamu kan udah nonton dari tadi Sekarang giliran Nusa. Iya, sebentar Ini masih satu video, kak Gak <laughs> ya bisa Pokoknya gantian Eh, belum selesai, Oh, Udah lewat dari 10 Wow. Bro, tuh kan? Kalau usah sih. Lho kan usah. Ya. aja. Emang kan Kalau raranya dari aturan, kan nggak bakal rebutan kayak gini. Ini semua gara-gara kamu tau nggak? <tuh> <tuh> Waduh. Hm, <tuh> <tuh> wow. ini tadi HP-nya ditarik sama kanusa. Eh? Eh, enak aja. Ah. Rara nih, Uma. Lah. Gak mau gantian nontonnya. Emang ditarik, kan? Hmm. Kalau masih terus serbutan begini, Uma gak akan kasih pinjam HP ini lagi deh. Hmm. Kalau abah tahu HP dari abah rusak, gimana ya? Oh, hmm. Jangan, jangan Uma. Jangan bilang ke abah Jangan bilang ke abah Please. Uma. Ya. Uma. <sighs> rusak nih. Ra. Kira, dili ya. Oke. Siapa takut? Nih, cap jempol di sini. Di sini. Hmm. Mana ya? Tadi ada di sini. Uma. Hmm. Maafin kita ya. Hmm. gara-gara kita HP-nya rusak. Iya Uma. Apa ini? Peraturan menonton HP Uma di hari libur. Satu.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 Jadi kita nggak rebutan lagi deh, katakan Nusa, boleh nonton sampai 15 belas menit. Hmm. Jadi Rara nggak ada alasan lagi bilang kan baru satu video, kan belum selesai, masih lima menit lagi. Hmm. Gak ada, pokoknya selesai nggak selesai gantian. Emang Rara ngomongnya kayak gitu. Oh gitu. <laughs> iya Uma. Hmm. Uma, hmm? ini Nusa sama Rara coba betulin yang retak, hmm -mm. pakai plester. Plasternya warna pink. Teruskan Uma. Oh. <laughs> <laughs> Uma, jangan bilang-bilang abah ya Uma. Ipi Masya Allah. Terima kasih ya. Kalian udah berusaha memperbaiki HP Uma. Uma janji nggak ah. akan bilang sama abah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Uma. <laughs> Makasih ya Uma. Ya, kalau mau paling bisa tuh sekarang kita nonton bareng yuk ayo eh tunggu dulu kalian udah sepakat dengan perjanjiannya kan kembali ke nomor satu udah izin pemilik hp nya belum ya Astagfirullah iya ma kita lupa maaf ya ma maaf banget makumoyong nempencan Komplek ini masa sih? Uh -huh. Cuma sekompres, iya deh. <laughs> Paling cantik sejagat raya. <laughs> tiga, dua, satu. Huh? Ya, yep, waktunya habis ya. kanusa sekarang, Kirana. Oh iya, Nira. Hmm? mana? <laughs> tiga, dua, satu. Why? Okay. <laughs>